Kalian suka cewek-cewek yang suka joget? Kalau suka berarti sama kayak mimin Ngomongin cewek-cewek yang suka joget pasti akan kamu dengan aplikasi satu ini Bener banget, tiktok aplikasi yang udah diunduh 100 juta orang ini emang memiliki fitur menarik Gak heran kalau cewek-cewek cantik sering banget goyang di aplikasi ini Nah kali ini whatsapp bakal ngasih tau arti tiktok tercantik menutip Di urutan pertama adalah kakak cantik Malika Ricky, artis tiktok serta selebgram dengan akun @malika2318 ini mendapat ketenaran di media sosial berkat video-videonya di tiktok yang membuat netizen gagal fokus Si cantik Malika ini ternyata juga memiliki banyak tato di tubuhnya, dia sering sekali mengunggah video yang menunjukkan kemalkan tubuhnya Akun instagramnya saja sekarang sudah diikuti oleh lebih dari 370.000 followers, do ini adalah orang bandung dan dia merupakan fans berat persik Masuk barutan ke kedua ada Delila Fitia, pesona gadis sudah ini memang tidak perlu diragukan lagi. do ini sering dijuluki ratu TikTok Indonesia oleh netizen. Si cantik yang memiliki akun Instagram @eticibaby19 ini kerap mengunggah video-video lucu di TikTok karena aksi lucu dan wajahnya yang cantik banyak netizen yang terpukau dengan pesona Delila. Sejauh ini akun Instagramnya sudah diikuti lebih dari 94.000 followers. Dan nomor tiga ada Marisa Florencia, do ini orang Bandung, selain menjadi artis tiktok, do ini juga seorang selebgram. Memiliki wajah cantik dan video-video yang kreatif buat banyak netizen menyukainya Sekarang, ia memiliki lebih dari 344.000 followers di akun Instagramnya, @marisaflorencia. User tiktok yang memiliki instagram ad ini memiliki nama tenang Silvia sil mulai dikenal berkat video videonya di media sosial banyak netizen yang mulai menyukainya karena memiliki wajah cantik dan manis videonya di TikTok sering dilihat sampai puluhan ribu kali dan di YouTube ada yang sampai jutaan kali. Do ini diketahui bertempat tinggal di itu Nomor 5 ada Aika Vita berbeda dengan artis TikTok lainnya yang banyak memamerkan keseksian artis TikTok dengan akun Instagram @AikaVita ini tampil dengan menggunakan hijab. Do ini sering mengunggah video goyang beli jari dan juga melakukan goyangan Perempuan asal Kabupaten Tuban Jawa Timur ini memiliki 185.000 followers di akun instagramnya Artis tato satu ini disebut-sebut mirip Nagita Slavina oleh netizen, tapi bukan itu yang membuatnya populer, melainkan karena tato di tubuhnya. Do ini bernama Nadia Zelina. Do ini sering menggabung video yang memamerkan wajah imut dan keseksian tubuhnya. Pemilik akun Instagram Zelinda ini kini sudah memiliki lebih dari 1,2 juta followers. Do ini dikabarkan bertempat tinggal di Bali sekarang. Sekurutan terakhir ada Cleofe, nah asisten Tok serta pemain FTV yang mirip dengan sosok Raisa ini mendapat petenaran di media sosial berkat video videonya di TikTok yang membuat netizen bakal fokus. Si cantik lawi ini juga memiliki baris indah internet menawan. Dia sering sekali mengunggah video yang menunjukkan goyangan andalannya yaitu goyang bajori. Pemilik akun Instagram @cleofestrop ini sekarang sudah diikuti lebih dari 110.000 followers. Si cantik ini merupakan orang asli Bali kalian penggemar yang mana nih